Kami akan menawarkan produk herbal berkualitas tinggi dari PT Denatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstra kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengonsumsinya Gangji dan Gosia merupakan produk herbal eksklusif dari Denatur Indonesia Kedua produk ini sudah benar-benar resmi terdaftar di BPOM, Halal MUI, dan ISO Internasional. Kapsul Gangji yang sudah berhasiat sebagai antibiotik yang paling aman sebagai antibakteri dan antifungi. Produk ini sangat sempurna untuk pengobatan terhadap virus gonore. Kapsul hosia sangat berhasiat untuk infeksi lanjutan dari virus yang sudah menyebar ke jaringan tubuh. karena kapsul hosia sangat dipercaya dapat membunuh bakteri yang terus berkembang dalam tubuh. Kapsul hosia dipercaya sebagai pereda rasa sakit karena kencing nanah, dan dipercaya cepat membersihkan kotoran atau nanah dan mempercepat masa penyembuhan. Mengapa sih kita harus memilih produk Denatur Indonesia? Produk yang sudah terdaftar di Badan POM, bersertifikat halal MUI. Tak hanya itu, kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001. Mengapa memilih Denatur Indonesia? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas dan proses produksi dengan standar internasional dan bebas BKO. Kami pastikan juga semua produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal dengan adanya hasil laboratorium ini. Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di badan POM. dan proses produksi dengan standar internasional. Anda juga bisa mendapatkan berbagai produk kami dengan distribusi paket yang cepat, pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi pilihan jasa antar yang banyak, sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda juga bisa mendapatkan berbagai produk kami di berbagai marketplace, platform, sosial media, ataupun website PT Denatur Indonesia beralamatkan di Jalan Pahunjian, Perumahan Cendana Asri, nomor 9, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Untuk konsultasi dan kontak pemesanan, silakan hubungi kami di nomor 0821-3706-9121. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Salam sehat dari kami.